Ya, yeah. <laughs> oh guys. Mancing di hutan nih, malam-malam. strike bos, bos. Tarikannya mantap, gile. Warok. Warok panjangnya kurang lebih setengah meter, Bang ya. Wah, gila. Setangan Anda ya ini. Iya. Eh, uh, copot-copot Oke, okay, ayo. Oke, sekarang kita Mau menopot ikan lele tenaganya kuat sekali guys. ya tenaganya super ini Emang besar ini lumayan besar Oh kenapa ini bahaya tuh dalam cok makannya cok Oh uh cukup dalam ya uh. Woi gile gile gile gile lumayan ya mantap nah, Sekarang uh, malam-malam cok cok. sekarang kita cari sini kan Oh. Apocek. Langsung di sindik anjay mantap. Nih apa agenda kita nih? Bakar. Be, apa lagi bos? Jangan lupa nih channel King Hunter. Hunting. King Hunting, guys. Gila. Beuh, ini kita baru dapat satu nih. Nanti kita mau, oke, mancing. kita pasang lagi ya? Oke, pasti oke. ada nih yang lain nih. Oke, guys, sekarang kita mau narik ikan lagi, guys. Bismillahirrahmanirrahim namanya loh, dokter. gila! <tik> coba dapet lagi, coba. Coba malam, guys. Gila, baru ditaruh bos, baru ditaruh bos. Uh. Langsung hoki-hoki, gila malam malam nih Oke banget nih. Ya baru ditaruh bos, langsung strike lagi. Ah. Emang tempat dia mumpuni banget. Ini cocok. Keleng ya. Wah, uh. bos. Baru di, Baru ditaruh, josh. Gila, gila. Gak nyampe lima cok. Be. Kenapa nggak? Be. Hmm. Hasilnya mantap. Mantap ya. Dua ekor, ya. oke, oke, bismillahirrohmanirrohim, gas, gas, wah, lepas lagi, Cok Is. gila, oke guys, sekarang kita tengok kawan kita, ini dia gantian mau masuk kamera, ini dia masuk kamera. Mana hasilnya tengok dulu ya. Up, tegang bang, tegang gak? Tegang. Tegang mana tuh? Anjir. Coba coba tarik bang. bang. Bismillah bang, bismillah. Ajaib. Mah, oh itu. Aiy, <laughs> lumayan lumayan. Aduh, aduh aduh. Mana mana bang, mana Ini bang? Anak-anak aja kayaknya. Anak-anak. Ini kita udah dapat berapa? Empat. Empat ya? Oke. Okay. Empat delapan sih. <laughs> Oke, okay, ayo. Bila malam-malam anjir. Uh. Mana Bang? Ini lumayan gila untuk untuk selendup malam hari. Eh, lumayan nih udah bisa dibakar ini Bang. Kaya, gila. Copot lagi ta? Kayak mana Bang? tengok copot ya? nih kawan kita Mem nih. Gila. <laughs> nanti nanti saksikan di channel King Hunting Bang ya. Siap. Anjay. Lihat nih, yang satu induknya ini emang anak-anak aja kayak ya? Iya. Satu nih lumayan gede nih. Ini satu anak anak-anakannya. Oh, Anda nyindir saya ya. Oh. <laughs> Soalnya Anda yang dapat kecil-kecil banget. <laughs> <laughs> Oke okay, guys, lumayan-lumayan. Ini hasil malam hari nih. Malam hari, nih. Malam, hari. malam hari. Jam berapa nih kita nih? Kita di jam 9 tadi. Ini aja ya, jam 9. berapa? Setengah dua belasan ini Wah, gila. Anjir Alum-alum Oke lah dua. Setengah dua Masa? Coba masuk ke empat ya H -h -h. Kurang lebih lah ya Anjir dulu yang sebelas ya? Iya baru sebelas lewat Mau di tengah dua belas sih Jangan ada tarik gak <laughs> Iya juga ya Oke lah Kita Tengok yang Saya dulu Huh Kalau malam Aduh Tanin gue ya Ayuh, Ini Wih Pancing nyawa tegang Mas, ah, ah nggak dapet, nggak ya, dapet, dapetnya rumput. Ah oh, biasa, pendekar ma, pertama-pertama aja menyemangatin apa kameramen. Ah. Ada, malam-malam gila ini, ditatain gue jalan mampus kita. Oke, okay. nanti aku mau ke... mengambil air dulu di motor. Gila jauh motornya? Jauh motornya ya? Jauh tuh. Kita masuk jauh banget Ya lah, ya bentar. Aku banget gue gila. Aduh. Akhirnya guys, mau setrek juga guys. Tapi gede apa nggak ya? Wah hancur. Bercanda deh guys. Okay. eh Wah gila. Naik lagi nih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim, guys. Okay. Aduh, lepas. Wah, lepas anjir. Enggak okay. nyampe 5 menit, Cuk. Jadi kurang lama anjir. Oke. Okay. Semua tadi enggak? guys sekarang udah mau pulang ada lumayan untuk untuk lo makan lumayan <laughs> kali balik Bang balik lagi okay lah oke lah udah bulan udah tinggi kali anjir semak banget aban dimuat nggak? Nah, Hah? Sini mu kan, sana sana. Jauh jauh. Antri. Ah, oke okay lah. Terima kasih banyak, guys. Semoga video ini bermanfaat. Oke, okay, cekiran. Ada.